Ini memang saya akui lah, RT4 RW7 luar biasa. Tapi bangkit lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya bersyukur dan terima kasih sama Bapaknya. Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Mat Parjo. Sekarang Mat Parjo lagi berada di... oh. Uh, Kalirungga Rawalo Cepatnya di RT4 RW7 Oke saat ini Matparjo bersama Ibu-ibu Dasawisma RT4 RW7 uh, Grunggul Kalirungga Rawalo Bagaimana keseruannya? Kita simak. Ayo ikuti Matpaco. Ayo <tuk> foto. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Bapak Ketua RC, Ketua RW Bapak Ibu yang berbahagia Kali ini kesempatan untuk Kelempasan Jalan Sehat RT 4 RW 7 Mari kita berdoa mulai Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!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 a hey. Pendeka, pendeka, pendeka, pendeka, me, me, pendeka, uyu ramu cepat, bangkit cepat kuat. Tahu nih, pelaku. Tahu nih, geser ke toh. Kalau mat Barjo. sekarang sudah bersama warga, dan sekarang acaranya makan-makan, makan, pemirsa ya, tuh. Ada makannya banyak sekali dan Mat ini hey, dapat tahu dua. Oke ikuti keseruan. ini Pisuannya ya. <tis> <tis> <tis> nah, <aku tis> banek gue. Tahu tahu tahu, wes. Sapa yang nguruk teman dok? <tuk> <tuk> anu <Tuhan, Tuhan, Tuhan. tuk> Ya, motor itu kenapa Oke, pemirsa Matparjo, saya bareng warga ini namanya Mas teguh Sehat, Mas teguh? Alhamdulillah. Oke. Matparjo ikuti keseruan di RT 4 RW 7 nih ya. Oke, okay. oh, kita makan-makan. Banyak sekali menunya. Clubban. Matparjo paling suka keluban. Ini eh, eh. nah, ya? ya. e, Mas, apa ki apa ki gotong apa ya? nih, apa ya. ya. ya. jangan me, jangan we Nah, bahasa Jawa nah, nah, nah. ya, aku <tuk> <tuk> teguh raker baca, teguh tempe donasi ini namanya. Ini termasuk sesepuh pemirsa ya. sesepuh RT 4 RW 7 Grumpul Kalirengga. enggak. Saya mau tanya-tanya sama Pak Somakem. Di mana Pak Soma? Enak. Enak. Bukannya enak sekali. Oh, enak. Senang ya kalau enak. makan bareng-bareng Ya barang -barang lihat teman-teman semua semangat hmm. merayakan hari ulang tahun yang ke 77. Sip. Merdeka. Merdeka. Perlu dicontoh, Pak Soma, semangatnya untuk negeri ya. Tempenya bukan ketanggal, gue ya. Lakukan setiap hari, gimana? Mau bodoh Lakukan setiap hari ya. Katanya nggak kerja banget. Peringatan kayak gini kan setahun sekali. Setahun sekali atau sebulan sekali. Kecuali kerja, gimana? Kan setiap hari ya, itu dapat uang. Ya, kalau setiap 4 hari, hari ya. Oh, iya, betul. Ini memang saya akui lah, RT 4, RW 7 luar biasa semangatnya. Semangat ya? Tidak kalah sama RT-RT lain. lain, khususnya di RW 7. Terima kasih. Okay. Pemirsa Matparjo, sekarang Matparjo juga bareng sama warga ini ya namanya ibu siapa yus, ibu yus, yus. Oh, pendapatnya kau ya sukses bagus tepat tepat RW 7 caya oke pemirsa demi hut RI e. semangatnya beliau ibu yus hari namanya ya oh eh? yus di hati ada hari ini mana oke di kebun kebun mana nama? Mau nama kebun asrama utang ya turun lagi kah turun lagi sekarang mat Bajo ngumpul di kerumunan ibu-ibu ini juga penuh semangat. Ini istrinya tadi Bapak. Siapa ya? Pak Sumo. Namanya Sinten jenengan nggih? Ibu Turimah. Ibu Turimah, Ibu semangat banget pemirsa. amin. Kesan Kesan-kesane Ibu Turimah luar biasa, semangat. Ya. Kekompakan luar biasa FM 47. Saya bersyukur dan terima kasih sama Bapak RT yang sudah menyelenggarakan adanya sorting-an. Oke, terima kasih. RT 47, RW, RT 4, RW 7, untuk Indonesia ya? Iya. Oke, Merdeka. Dan terima kasih pemirsa Matarjo dimanapun berada, sudah mengikuti Matarjo sukses untuk ibu-ibu dasar Wisma RT4, RW7 semangat salam tangguh, salam merdeka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rung tekan kentongannya sabar ya?